serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia dan kabar baik seputar Leslar tentunya Menemani santai sore kalian saat ini bang min akan menyuguhkan vitamin bahagia untuk warga konoha semuanya persepet ya kita awali dengan kabar spesial vitamin dari vlognya Leslar entertainment sungguh menggemaskan bayi hebat bayi pinter abang Fatih yang sudah tentunya hebat dan mahir berenang persahabat ya apalagi berenangnya tidak pakai pelampung kita lihat persahabat ya ini sebelumnya memakai pelampung BBL berenang dan tentu pelampungnya dilepasin oleh Papa Bilar dan kita lihat juga persahabat ya tuh BBL berenangnya tidak mengenakan pelampung, ini sudah hebat banget nih, masih bayi aja, udah pinter, luar biasa Masya Allah ya. Doakan yang terbaik, mudah-mudahan Abang El selalu sehat, selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan positif dari Leslar Lovers, kita lihat persahabatnya dari akun Murnianti, mengatakan... Masya Allah, tabarakallah, nih bayi selalu bikin gemes dan kangen. Masya Allah, dan kita lihat juga persahabat komentar berikutnya dari akun Mama Eda1998. Masya Allah, abang sudah bisa ngalahin panda nih. Pastinya... BBL sudah bisa ngalahin papahnya ya, yang sudah mahir berenang tanpa pelampung luar biasa. Kemudian pertama disimak juga ya vitamin bahagia kita dapatkan lewat unggahan Papa Bilar di laman akun Instagram pribadinya. Video Abang Fatih sudah bisa ngomong, ini juga bayi hebat, bayi yang sangat ajaib ya, yang membuat kita semakin bangga kepada Abang Fatih. Hingga komentar pun memang banyak sekali diberikan. Sebelumnya ada sebuah kalimat juga yang dituliskan oleh Papa Bilar. Sebelumnya dia udah pernah nyebut Papa dengan jelas. Mungkin ini karena pipinya lagi diendusel, jadi P-nya hilang, kata Papa Bilar ya. Sebelumnya juga, emang Abang Fatih sudah bisa menyebut nama Papa, Masya Allah. Kita lihat komentar yang diberikan dari sahabat Papa Bilar. Ada Bang Dery, bersahabat yang ikut menanggapi, Bang Dari mengatakan demi Allah ganteng banget, masya Allah. Dan kita lihat juga komentar selanjutnya dari akun Bunda Inul ikut menanggapi juga Bunda Inul mengatakan ditunggu Oma Inul di rumah. Oma wis kangen, katanya tuh masya Allah. Bunda Inul sudah kangen banget tuh sama Abang El yang sangat menggemaskan dan pastinya sangat pintar luar biasa. Mudah-mudahan ya kebahagiaan selalu diberikan kepada keluarga Lias dan semoga dukungan juga semakin banyak diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan dan keluarga besar kemudian persahabat kita simak juga di unggahan terbaru vitamin bahagia langsung disuguhkan oleh idola kesayangan kita kalau nggak gesrek kelakuannya, persahabat ya bukan namanya Lesti Rizky Bilar. Ini kelakuan yang sungguh membuat kita ketawa ngakak ya dari Lesti maupun Papa Bilar. Perhatikan deh, masya Allah banget ya bunda Lesti bertemu dengan sang idola Cristiano Ronaldo, pemain Manchester United, tim atau klub sepak bola yang paling disenangi oleh Bunda Lesti adalah MU persahabat ya, akhirnya ketemu juga tuh dengan bebang tampan wow, Bunda Lesti sampai gemes banget ya, elus-elus pipi cristiano Ronaldo, ini hanya patung saja persahabat ya, tetapi memang mirip banget sama yang asli luar biasa, Bunda Lesti kejora sampai tentunya nyender tuh kepada Christian Ronaldo, masya Allah banget ya, kelakuan dari idola kesayangan kita memang selalu saja bikin kita ketawa ngakak. Bahagia selalu untuk mereka, mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu sehat di sana dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin, ya robbal alamin. Momen ini pun diunggah kembali ya oleh aku alias ada kalimat caption juga yang dituliskan. Iya terus aja kapalan ampe Zimbabwe bikin iri baik katanya tuh Memang pasangan lensa ini bikin baper banget ya untuk semuanya Komentar pun banyak diberikan Kita lihat persahabat dari akun Instagram Ocha underscore Ayang mengatakan, seneng deh lihatnya, Masya Allah banget ya. Dan kita juga pasti salvok banget dengan Bunda Lesti, Papa Bilar, karena mereka bajunya itu kapelan hari ini. Wow, cute banget ya pokoknya. Selalu dibikin bangga, selalu dibikin bahagia oleh Lesti dan Rizky Bilar. Kita lihat juga di kolom komentar selanjutnya. Dari akun Instagram, Anda underscore 2703 mengatakan, Langka loh laki-laki yang mau kapalan kemana-mana, emang dasar mereka mah katanya itu. Kita lihat juga di jawaban komentar dari aku, Nonon Anskor Mozart. benar ada yang malu tapi papa best katanya tuh. Luar biasa nih, idola kesayangan kita memang selalu saja bikin kita bahagia. Doakan yang terbaik, mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan untuk kita semuanya. Semoga semakin kompak juga untuk Lesa Lovers mendukung karya-karya terbaik Lesti dan Bilar. Tetap stay tune di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, kabar menarik dan pastinya kabar bahagia dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar, Bang Min ucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.